Jika pertama kita tentunya mendapatkan cidukan potret momen semalam Masya Allah Papa B Saat main sepak bola bersama timur YFC luar biasa Namun dibikin salpok banget ya Memang dengan Sony yang diunggah Oleh akun Soke Payut persebaya ya Iris Kibilar, sayang Lesti Aduh Masya Allah banget Pokoknya so sweet untuk Leslar Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Komentar pun persahabatnya banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Instagram awliya.utami.1650 mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Leslar, saling sayang, saling mencintai karena Allah, insya Allah jodoh sesurganya Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. Ada juga persahabat dia ya, tanggapan lain dari akun Kantiya mengatakan Tapi gua suka sound ini karena soundnya bisa jadi doa banyak Dinyanyiin orang dan kita anggap itu doa buat Leslar yang juga, amin Doakan yang terbaik untuk Leslar, rumah tangganya kembali rukun dan bahagia Selanjutnya persahabat kita lihat juga potret semalam Masih di unggahan Merwayab sih, Masya Allah banget ya Kita selalu kagum dengan sosok Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu istiqomah ...dan kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Di pelasingan ini pun kita dibikin salvok banget ya dengan kalimat komentar. Salah satunya dari akun KT76723 mengatakan... Kalau aku baca ekspresinya, melalui mikro ekspresi, dia lagi memikirkan gimana cara pulang tanpa wawan. Ngintil mulu katanya tuh. Aduh, betul sekali persahabat ya. Dari ekspresinya Papa Bilar tuh, lagi mantau banget ya. Dan memikirkan cara bagaimana pulang tanpa wawan. Ngintil mulu persahabat ya. Leslar emang selalu beda. Selalu... Tentunya dicari-cari berita oleh media-media Masya Allah nama Leslar terbukti Persahabat ya Masih tentunya besar Nama Leslar masih tinggi Nama Leslar tidak akan tentunya goyah. Mudah Mudah-mudahan kita sebagai fans Tetap menjadi fans yang baik Tetap kompak, tetap solid Untuk dukung karya-karya Lesti dan Bilar Kemudian juga persahabat ya perhatikan ada di gasnya yes dari Marwa YFC Ini momen saat Papa Bi cederak persahabat ya Kita doakan juga buat Papa Bilar Mudah-mudahan sehat Dan mudah-mudahan persahabatnya cepet pulih kembali Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Untuk selanjutnya juga kita simak persahabatnya ada potret Papa Bi Ini saat tentunya bareng tim Toba Boys Apapun proyeknya, apapun yang dilakukan semoga lancarnya semoga diberikan kesuksesan dan kemudahan. Kita yakin Leslar akan bangkit kembali. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun @agunskarter. Leslar, Leslar, kalimat caption pun dituliskan. Masya Allah, apapun projectnya semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Masya Allah banget ya. Dan doakan yang terbaik untuk idola kesayangan Mudah-mudahan Leslar bangkit dengan wajah yang baru Hingga komentar pun bersahabat ya Tentunya memang banyak juga diberikan Di antaranya dari akun Astutik2390 Masya Allah apapun projeknya semoga diberi kelancaran amin Ini doa dari fans yang selalu mendukung dengan tulus Lesti dan Mila. Kemudian, persahabatan disembak juga diunggah A.A.Beni Mulyana Sofian 4 jam yang lalu mengunggah video saat pre-wedding. Masya Allah banget ya. Sebentar lagi, A.A.Beni akan melangsungkan acara akad nikah di Bandung. Kita doakan semoga Abeni acaranya berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi. Kita selalu mendoakan dan pasti kita menunggu kejutan. Keluarga besar akan berkumpul dalam acara pernikahan A.A.B. Beni Maulana Sofian. Kurang lebih tinggal tiga hari lagi persahabatia ya, Aa Beni akan melangsungkan acara akad nikah. Kemudian disimak juga diunggahan IG-nya lesti Skor FC Kita dibikin sulap dengan kalimat komentar dari akun A.B. Hidayat. Ini komentar di unggahan video sekali seumur hidup. Disimak diperhatikan suaranya Eden. Bening, lembut Ines Inesintia, Evita Mala Iken yang masing-masing punya Suara lembut dan merdu Tetap jauh kalah sama suara ini Pantesan terkenal Lesti Waduh, saya ketinggalan jujur Baru tahu suara Lesti seenak itu Kalau di pop ada Leodra Sama Pulen banget suaranya Kalau internasionalnya Ada Celine Dion, Beyonce Dan Adele, suaranya tinggi melengking, tapi tetap lembut good job Lesti Masya Allah, ini komentar yang sangat luar biasa bersahabatnya Bunda Lesti emang bukan kaleng-kaleng tidak akan terkalahkan dengan siapapun dengan suara yang sangat khas suara lembut Bunda Lesti akan selalu bersinar sampai kapanpun kemudian disimak juga diunggah nih guys lawyer for kali ini ada postingan video Bunda Lesti bersahabatnya lagi Momen mengandung BBL dan tentunya jogetannya membuat kita masya Allah candu banget ya Namun kita dibikin salvok banget dengan kalimat Kemarin nyenggol-nyenggol, nyindir-nyindir, sekarang ngajak collab Bukan main, tuh siapa nih para sahabat ya? Leslar emang selalu menjadi sorotan